Wow. kita lihat nenek yang jualan jualan cabai berapa ini? Hah? berapa? tigolimo tigolimo ya? 35 ribu? ini wah oh, bagus sekali nenek makasih banyak ya oke guys hari ini kita jalan-jalan ke pasar tradisional ya tempat penjualan sayur krosir yang ada di kota baru Kota baru Masuk ke mana ya Kabupaten Agam ini Dan sesuai dengan fungsinya sebagai pasar grosir sayur Maka begitu kita tiba di pasar ini Kita langsung melihat banyak sayuran Dalam bal-bal besar tergeletak di pinggir jalan Bukul! Seperti ini guys Seger-seger ya Hijau-hijau seperti ini Oke mari kita jelajah pasar ini Lebih jauh lagi Sambil kita tanya-tanya sama ibu-ibu yang lagi dagang ini Ibu, Oh, bi kayu nih? Nak bi, bu, bi, Mereka duduk seperti ini panas, seakan-akan panas. Tapi di sini cuacanya sangat dingin, guys. Yang aja nggak merasa panas, ini dingin banget. Sejuk, uh, lupa lihat tadi, ini berapa derajat berada di antara Gunung Merapi dan Gunung Singgalang, membuat wilayah Koto Baru ini berhawa sejuk dan memiliki tanah yang subur. Dan dia hanya berjarak 12 belas dari Kota Bukit Tinggi, Pasar. Koto Baru ini merupakan semacam pasar regional penyedia sayur mayur untuk wilayah Sumatera Barat, Bengkulu, Cambi, Riau, dan Sumatera Utara. Dan lokasinya sangat strategis sekali ya berada di Jalan Lintas Barat Sumatera atau di Jalan Raya Padang Panjang menuju ke Bukit Tinggi. Sehingga karena ini memang benar-benar di pinggir jalan dan ini juga pasar tumpah sehingga setiap hari pekan ya yaitu Minggu dan Senin ini sering terjadi macet guys. Oh ya pasar ini hanya ada Minggu ya dan Senin, Senin itu yang paling ramai. Aktivitas pasar ini terjadi sejak pagi hari namun semakin sore semakin murah harganya sehingga aktivitas pasar ini bisa terjadi seharian. Semakin sore orang-orang juga masih tetap aja ramai seperti itu, guys. Di sini kita lihat ada aktivitas packing ya. Barang-barang yang telah dibeli langsung di packing dan dikirim ke berbagai daerah yang ada di Sumatera. Wow, hijau dan segar seger semua sayurannya, guys. Pengen gigit ya kalau udah begini ya. Hijau-hijau begini. Ada di pasar seperti ini. Wow, wow, wow. Aduh, setelah kita lihat-lihat ya, yang sangat menarik perhatian di pasar ini juga banyak kaum wanita ya alias ibu-ibu. Uni-uni yang ikut ambil bagian dalam kegiatan transaksi di pasar ini ya, selain bapak bapaknya juga, tapi kelihatannya imbang nih antara ibu-ibu dengan bapak-bapak itu kelihatannya sama. Eh ini tomat, guys, tomatnya seger, <guluh> boleh cubit? Eh <guluh> nggak boleh ya, nanti rusak. <guluh> kita jalan lagi ya, karena di sini dingin, jadi kita betah deh jalan-jalan di sini. Kita tanya-tanya ibu ini. Bu, ini dijual berapa? Hah? Ini dijual berapa? Tanya. -tanya. Enam ribu. ribu sekilo. Iya. Oh jadi ini tinggal angkat semua nih. Iya. Oh gitu. Makasih ya. Iya. Ini pasar ini hanya ada hari ini aja. Dua kali seminggu hari Minggu hari Senin. Oh gitu. Jadi ini pusat orang beli grosir, enggak oh. jual per biji. Oke. Terima banyak ya Bu. Ya apa nama pasar ini? Oh, pasar Kotobaru. Koto oh, Kotobaru. Iya. Terima kasih. Ya. Iya. Gitu guys, Minggu dan Senin ternyata ya pasar ini hanya Minggu dan Senin yang Senin paling ramai katanya seperti itu ya kita jalan lagi ya kita lihat ini cabai, cabai merah cabai hijau <laughs> ini asli nih. bau cabai, cabainya banyak banget di sini. jadi ya agak <laughs> agak gimana nanya-nanya <laughs> boleh nanya ya ini dijual per kilo berapa? 25 ribu 25 ribu ya sekilo. kalau yang merah beda? Yang merah, yang merah yang merah murah Sama, harganya? 32 Pak Oh, hari ini 32 yang merah Ini rp Oh iya Ini? Sekilo berapa? Berapa? 3500 3500 Sekilo? Wow, murah. murah banget Murah banget, guys <gulah> Sayangnya yang agak terpatu-patu sampai di sini banyak banget cabai ya Oh, kita wafana melon, coklat, vanila. Ini apa? Ini apa kalau Indonesianya, Kalau di memang kuat. Ini berapa? ribu ini warna-warni ini, diambilkan. Ini berapa? 5.000. ribu Kalau putih aja ribu boleh. boleh Oh ya iya iya. iya. Bahasa Indonesia-nya kue apa? Kue apa, mer? Hari ini sini, siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? apa Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? rekam Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? youtube ya, Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? vlog-vlog Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? ya, pasar, pasar-pasar apa-apa jualan sini? Aku belum Kak, bisa lihat nggak barangnya? Yuk. Apa, makasih ya. Makasih, Yo. Bu. Yo, makasih, Ay, Ma. Ya, makasih, Ya, Oh, luar biasa. Oh. oh. Dari mana dari sini ini? Dimana, mana Oh ya. Ini cabe, cabe, cabe. Ini kalau cabe di sini harganya berapa? delapan. 28 puluh 28 sekilo. Uhuh. Wuhuuu Capek guys Tuh ini banyak nih Dia semua nih Ini capek nih Mau Nih nih nih dia semua nih Capek Capek, capek Nah kalau yang, yang rawit, yang rawit 2-7 Kalau ini dari mana? Kepung sini. Kepung sini. Oh, dari sini ya? Berarti ya? Dari petani sini. Ini ya? Dari petani sini nih ya? Iya, iya. ya? Oh, ada kita nih. Tapi-tapi kayak gini. kurang dong pak, kurang dong pak kurang dong pak ini bagus ya, <laughs> ini kuenya berapa bu? seribu ya ini seribu yang ini? ini apa isinya nih? ini isinya apa nih? Oh. Ah. Gitu nah, ya, dia uh, Ada isinya nggak nih? Nah. Nggak ada ya. Tapi udah manis ya. Kalau ini apa? Tempe <klihat> Ini apa sih bu? Mangkuat. Oh kue mangkuat tadi udah beli. Yang ini bu. Yang ini. Saya buka satu bu. Buka satu saya makan bu. Nah. Oh gini ya. Manisnya pas, nggak terlalu manis. Kayak hmm. nugas sari. Tapi nggak pakai isi ya, nggak ada pisang, nggak ada nangka. Ini dia. Ibu udah nih buang aja bu. Oh, bu bu, jangan ini semua bu. Sama lepat-lepat. Ada yang ketan bu ini? Iya itu ketan. ini aja bu, semua bu. Eh, ini nugas sari nggak usah. makan siap Bu kita lihat lagi pasar ini ramai sekali ramai sekali ramai sekali ya guys mangkik ya boleh tanya-tanya ya boleh tanya-tanya itu jualnya berapa satu ini Tentung Pasaran oh, hari ini hari ini oh. <laughs> <laughs> bukan yang punya bukan, bukan yang ada. punya bukan. Oh, bukan, ya. bukan coba tanya siapa abang berapa yang oh, jauh kali gak usah. Ya. Jauh kali gak usah. <laughs> Kamu jual apa? Brokoli. Brokoli, brokoli di sini berapa kilo? Dua ribu. ribu ya? Murah banget. Kamu biasa beli berapa bu? Dua puluh. Dua puluh. dari supermarket. Ya. Oh. Oh beda ya. Di sini kan dari orang kebun langsung. Ini orang kebun langsung. Orang kebun langsung langsir. Langsir ya. Langsir. Makasih ya. ya. siap dikirim ya Uh, mau ini kayaknya coba dikirim iya ini apa ini? ini apa ini? bawang banyak boleh pak bawang merah berapa sekilo sini pak? 400 ribu wuhh guys, bawang merah 15 ribu sekilo entah banget, pengen borong tahu. ini mau dikirim? dikirim ke mana? ke ujung tanjung Ujung Tanjung itu di mana ya? Bengkulu? Tanjung. Bukit Tinggi? Riau. Oh, oh Riau. Oh, oh, oh, oh. Nah, ternyata sayur di sini tuh jauh-jauh, guys. Ada yang ke Riau, Jambi. ke Dumai, ke Jambi. Ada dari sini, ke Batam ada nggak? Nggak. Ada. Oh, oh. Sampai ke Batam ya? Seperti ini ya. Okay. Oh, seperti ini ya, kemasannya. Sampai ke sana masih segar ya? Oke, Oke, oke, sip. Thank you ya, adek. Hai Nah, di sini Gitu guys, di sini tuh ya murah-murah semuanya. Ya ampun. Coba nih ya, kalau kita masak ya belanja ke sini. Uh, ada juga grosir, tapi ada juga eceran dan ecerannya juga agak terlalu mahal lah. Masih sangat-sangat-sangat terjangkau. Aduh. <tuk> aduh, aduh, aduh, <tuk> Kembali. Kembali batukin, aduh, menyengat. Udah pasti karena nggak pakai masker ya? nawarnya ya ya terserah ya yang penting nawar sepertinya sih harga piknya itu mungkin 6.000 atau 5.000 ya sekilo ya seperti itu guys inilah pengalaman hari ini jalan-jalan seru hari ini melihat-lihat pusat grosir sayur-mayur yang ada di sini oke terima kasih sudah nonton jangan lupa jangan lupa pak jangan lupa like share, komen, dan subscribe-nya dong pak